Kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit Bro Daniel, jadi kalau menurut lo patung-patung itu ada unclean spiritnya Di rumah gue banyak unclean spirit dong alias setan tuh. Rumah gue banyak patungnya soalnya nih Tuh, <laughs> patung dari Afrika, patung dari Peru Mana tuh dia, tuh dari Peru, di Afrika Terus ada ondel-ondel juga, ada ondel-ondel kan termasuk patung juga ya Nah, gitu. Tapi alhamdulillah sih, Bro, di rumah gue ini bersih-bersih aja, nggak ada setannya. Karena kan patung-patung ini cuman sekedar patung, bukan buat untuk disembah seperti yang lo maksud gitu, ya. Ini patung Bunda uh, Maria juga ada di sini. Jadi segala macam patung ada di sini dan nggak ada yang namanya unclean spirit alias setan apapun itu di rumah gue.